Halo teman-teman semua di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dong Kian Kun versi novel. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wu Dong Kian Kun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 676, bunuh. Mata iblis abu-abu muncul di antara alis lindung sebagai aura jahat yang mengejutkan membentang darinya. Swoosh! Tanpa melewatkan hentakan, sinar abu-abu diisi dengan kekuatan destruktif yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari mata iblis. Sinar cahaya itu mendistorsi ruang itu sendiri saat melesat keluar. Menyebabkan ekspresi fire crystal AP King yang tampak menakutkan berubah secara drastis ketika rasa bahaya yang kaya merembes keluar dari hatinya. Mengaung, raungan keras tiba-tiba dilepaskan dari mulut fire crystal Ape King. Cahaya merah yang cemerlang mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk kristal merah menyala yang benar-benar melilitnya. Ketika sinar matahari menyinari kristal-kristal merah yang berapi-api ini, mereka tampak sekokoh berlian dan mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat dan menakutkan. Namun, sinar abu-abu itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu langsung menembus ruang kosong. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan berat pada tubuh kristal merah api itu. Mendesis. Suara mendesis sedikit terus-menerus dipancarkan saat tabrakan terjadi. Setelah itu, sepasang mata merah di bawah tubuh kristal tiba-tiba menyusut. Sebelum shock menyembur ke matanya. Itu karena dia menyadari bahwa di setiap titik di tubuh kristalnya tersentuh oleh sinar cahaya abu-abu. Banyak garis retak telah dengan cepat terbentuk. Retak, tingkat di mana garis retak menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah menyebar ke seluruh tubuh kristalnya. Istirahat, ki abu-abu di dalam mata lindung melonjak sebelum kata dingin yang menusuk tulang dikeluarkan dengan lembut dari mulutnya. Ledakan, setelah dia berbicara, tubuh kristal merah api itu benar-benar hancur berantakan. Fragmen kristal meresap ke udara. Sinar abu-abu itu melintas melewati garis lurus. Akhirnya, itu menembus kepala Fire Crystal Apeking dengan cara seperti kilat ke kebingungannya. Cahaya abu-abu langsung menembus kepala Fire Crystal Apeking. Jejak darah tertinggal. Akhirnya, cahaya melesat ke kejauhan dan menghilang. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja Api Kristal Kera. Namun, Raja Kera Api Kristal itu tidak mati segera setelah menderita luka parah. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan dan ganas. Tubuh itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sementara aura di sekitar tubuhnya dengan cepat melemah. Ini sebenarnya masih hidup, Ying Huan Huan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Fire Crystal Ape King masih hidup. Binatang iblis ini benar-benar tangguh. Bang, ekspresi Lindung tenang saat dia mengamati Fire Crystal Ape King, yang wajahnya berlumuran darah. Dia mengepalkan tangannya sebelum segel logam hitamnya berdesing. Itu melonjak dengan angin. Muncul seperti gunung logam karena membawa kekuatan yang menakutkan dan dengan keras menabrak tubuh Fire Crystal A. King. Bang! Suara keras muncul di langit. Tubuh besar Fire Crystal King segera dihancurkan oleh segel logam besar sampai runtuh. Akhirnya, benda itu menghantam tanah dengan keras. Kekuatan besar itu mengguncang seluruh negeri. Tanah itu runtuh. Segel logam hitam itu seperti gunung dan menghancurkan Fire Crystal Apeking. Banyak garis retak besar yang akhirnya diciptakan di tanah sekitarnya. Di langit, lindung menatap Fire Crystal Apeking, yang tergencet oleh segel logam hitamnya. Semburat dingin melintas di matanya, sebelum kedua tangannya langsung bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lengan naga hijau yang dingin dan ganas. Swash tubuh Lindong mengeluarkan suara, Swoosh, sebelum dia muncul di segel hitam. Setelah mengepalkan kedua tangannya, dia dengan keras membanting tinjunya pada segel logam hitam. Dentang-dentang-dentang, suara logam bening yang mengandung kekuatan liar dan keras yang tak tertandingi terdengar dari segel logam. Berdiri di sampingnya, Ying Huan-Huan sedikit terpana ketika dia melihat bahwa segel seperti gunung hitam sebenarnya langsung hancur ke tanah oleh Lindong. Sungguh orang yang kejam, Jiang Kun menelan seteguk air liur sementara seluruh tubuhnya menjadi dingin. Lindong tidak menyerang sebelumnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa ia hanya memilih untuk tidak melakukannya. Namun, ketika dia menyerang, dia sebenarnya seburuk ini. Setelah serangannya, kemungkinan bahwa Fire Crystal Ape King pasti akan mati terlepas dari betapa hebatnya daya kehidupannya. Lindung secara bertahap berhenti mengayunkan tangannya yang besar, sementara Ying Huan Huan dan yang lainnya menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Tubuhnya bergetar, dan lengan naga hijau dengan cepat menghilang. Setelah itu, dia melihat semua orang dan menggosok kepalan tangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelum dia berkata, "Jika kamu ingin menghabisi binatang iblis, kamu harus mencegahnya memiliki kesempatan untuk pergi keluar semua, kalau tidak." Kita tidak akan bisa menghentikannya jika ingin melarikan diri. 2. Masih ada darah segar yang terus-menerus merembes keluar dari bawah segel logam pada saat ini. Lindong berdiri di atas segel logam. Wajah mudanya, yang seusia dengan yang lain, menyebabkan Jiang Kun dan yang lainnya merasa dingin di dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa jika itu adalah mereka, mereka pasti tidak akan memiliki resolusi seperti itu. Orang itu harusnya matikan. Yuan Ling tertawa datar dan bertanya. Lin Dong tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan segel logam hitam itu terbang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke telapak tangan Lindong. Setelah hilangnya segel logam, aroma berdarah yang kaya segera menyebar ke tempat itu. Ying Huan Huan mengendus aroma ini dan wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk berjalan dan melihat kekacauan berdarah di bawah ini. Dia segera melambaikan tangannya sebelum tanah di tanah bergerak dan mengisi lubang yang sangat besar. Setelah mengubur tubuh berdarah itu, Ying Huan Huan akhirnya memeluk sitar zamrutnya dan melayang turun dari pohon yang tinggi. Dia membalik telapak tangannya dan menjaga sitarnya. Desolate dimenai memang sangat kuat. Kamu pasti sangat abnormal untuk bisa berhasil mempelajarinya. Ing Huan, Huan melirik Lindong. Jika bukan karena Lindung telah menggunakan Desolate Demon Eye dan secara serius melukai Fire Crystal Ape King, serangan ganasnya berikutnya pasti tidak akan ada gunanya. Jiang Kun dan Yuan Ling di samping juga melirik Lindung dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan, mata mereka tidak lagi memiliki jejak kebanggaan dari sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Lindung dan metode kejamnya, mereka tidak lagi berani memperlakukannya seperti seorang pemula. Lindong tersenyum. Desolate menaik akan sangat mengikis mata seseorang setiap kali digunakan. Dengan membayar harga seperti itu, bagaimana kekuatan yang didapat bisa lemah? Tentu saja, erosi ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong, yang memiliki jimat batu misterius menjaga tubuhnya. Swoosh, swoosh. Sementara Lindong dan yang lainnya sedang mengobrol. Suara angin bergegas-bergegas sedang dikirim dari hutan. Segera, mereka melihat Yuanfang memimpin lebih dari selusin murid dan dengan cepat bergegas. Ekspresi tegangnya santai sedikit setelah melihat bahwa kelompok lindung baik-baik saja. Di mana Raja Kristal kera api, Yuanfang mendarat di tanah, menyapu matanya dan bertanya dengan heran. Jiang Kun menginjak kakinya di tanah. Mata Yuan Fang menatap sebelum melihat tanah yang telah diwarnai merah oleh darah segar dan lubang besar di tanah. Segera. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru. Apakah kamu sudah selesai? He, he. Itu semua berkat mata iblis desolate saudara Junior Lindong. Yuan Ling tertawa. Desolate dimenai. Yuan Fang dan beberapa murid di sampingnya memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Menjadi murid Dao Sekte. Mereka secara alami mendengar seni bela diri yang misterius ini dalam aula desolate. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lindung sebenarnya bisa berhasil menguasainya. Jika bukan karena senior Jiang Kun dan sisanya memakai Fire Crystal Ape King, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Lindung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat mengambil semua kredit. Kakak tetua Fang, bagaimana dengan kera iblis lainnya? Ing huan, huan memandang ke arah Yuan Fang dan bertanya. Mereka semua telah dihabisi. Yuan Fang sedikit mengangguk. Setelah itu, matanya sedikit rumit saat dia melihat ke arah pohon kuno Yuan Abadi dalam jarak yang cukup dekat. Jika berita ini menyebar, kemungkinan seluruh Blood Rock Grounds akan meledak dengan gempar. Dibandingkan dengan benih pohon kuno Yuan Abadi, seluruh urat tambang ini hampir tidak layak disebut. Semua orang mulai berbalik ke arah pohon kuno hitam yang telah terbebas dari tanah. Mata panas mereka yang berapi-api dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya, itu hanya misi biasa. Namun, itu kemungkinan akan menjadi sangat rumit karena ini. Bagaimana kita bisa tahu apakah bibit ini akan memiliki benih? Lindong melirik Ying Huan-Huan dan bertanya. Kita harus menunggu sampai buahnya jatuh. Jika benar-benar memiliki biji. Benih itu akan muncul secara alami. Ying huan, -huan berbisik, berdasarkan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh buah-buahan. Mereka kemungkinan akan jatuh dalam waktu kurang dari lima hari. Lima hari ya. Lin Dong melengkungkan mulutnya dan sedikit mengangguk. Apakah kita perlu membawa semua murid? Tanya Yuan Fang. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Lin Dong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kita harus terlihat santai tapi tetap waspada secara diam-diam. Cobalah untuk tidak menarik perhatian. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak secara normal. Petik 2. Jika blue Rock ground semrawut seperti yang dijelaskan Ying huan, huan operasi skala besar hanya akan berakhir dengan menarik perhatian orang lain. Jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi menyebar, mereka kemungkinan akan berakhir dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Yuan Fang mengangguk. Meskipun Lindung tidak memiliki wewenang, sarannya dihitung dan bijaksana. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak apa yang dia katakan. Kalau begitu, kita akan menunggu dengan tenang selama lima hari. Mata Ying Huan-Huan beralih ke pohon kuno Yuan Abadi sementara dia perlahan mengepalkan tinjunya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa misi ini akan menjadi sangat merepotkan.